Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat petang dari New York dan selamat pagi Jakarta. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Teman-teman, hari ini adalah hari terakhir saya di New York dan dan nanti malam setelah press briefing ini saya akan segera kembali ke Jakarta. Fokus dari briefing terakhir dari New York adalah kegiatan tanggal 27-28 September 2021. Terdapat 5 pertemuan yang saya lakukan, yaitu Pertama adalah Foreign Policy and Global Health Ministerial Level Atau kita singkat FPGH Menteri Luar Negeri Norwegia memimpin pertemuan ini sebagai chair dari FPGH ini Pertemuan dihadiri oleh Indonesia, Afrika Selatan, Brazil, Norwegia, Perancis, Senegal, dan Thailand Tujuh negara tersebut adalah negara anggota FPGH. Sebagai informasi teman-teman, FPGH dibentuk pada tahun 2006 yang merupakan forum konsultasi informal yang ditujukan untuk mempromosikan isu kesehatan global dalam majelis umum PBB dan melihat isu kesehatan bukan hanya dari isu kesehatan namun juga isu politik luar negeri Untuk itulah dalam salah satu pernyataan saya di dalam pertemuan FPGH kali ini saya menyampaikan bahwa pandemic preparedness and response tidak dapat ditetat sebagai isu kesehatan saja, namun juga isu legitimate di dalam politik luar negeri. Di dalam pertemuan Dirjen WHO dan mantan Perdana Menteri Helen Clark, selaku salah satu co-chair dari The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response, hadir dan menyampaikan pandangan dalam pertemuan tersebut. Rekan-rekan, dalam pertemuan uh, tadi, uh, dalam pertemuan FPGH, saya menyampaikan beberapa pandangan bahwa pandemi harus dijadikan momentum instro, introspeksi ketidakmampuan dan ketidaksiapan dunia dalam menghadapi pandemi dan harus diakui bahwa dunia tidak cukup memberikan perhatian baik dari sisi investasi uh, waktu. Dan sumber daya dalam membangun infrastruktur kesehatan global yang lebih baik. Dan pandemi eh, menggarisbawahi pentingnya eh, atau pandemi menciptakan atau menunjukkan semakin menunjukkan pentingnya semua elemen masyarakat internasional untuk meningkatkan kerjasama internasional di dalam isu kesehatan. Nah secara khusus di dalam pertemuan saya mengangkat tiga isu di mana negara anggota FPGH dapat menjadi penggerak utama kerjasama internasional dalam menghadapi pandemi. Yaitu, yang pertama adalah bahwa FPGH harus menjadi pendukung utama untuk mempromosikan kesetaraan akses vaksin bagi semua dan menolak diskriminasi vaksin. Yang kedua, saya sampaikan bahwa penting sekali membangun infrastruktur kesehatan nasional yang lebih kuat. Karena apa? Karena infrastruktur kesehatan nasional yang kuat akan menjadi modal dasar atau fondasi upaya membangun infrastruktur kesehatan global. Untuk itu diperlukan kemitraan guna membantu industri kesehatan di negara berkembang, utamanya meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi, serta mempercepat penelitian dan pengembangan obat serta vaksin. Hal ketiga yang saya sampaikan adalah penekanan pentingnya negara-negara FPGH untuk mendukung upaya memperkuat tata kelola kesehatan global. Dalam hal ini penguatan WHO diperlukan untuk menghadapi isu kesehatan global. Saya juga menekankan pentingnya negara FPGH untuk mendukung perjanjian internasional baru mengenai pandemi atau A New International Treaty on Pandemic sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerjasama, guna mendeteksi, serta mencegah pandemi di masa mendatang dan memastikan akses terhadap teknologi medis bagi negara berkembang. itu tadi pertemuan pertama, teman-teman. Sekarang masuk ke pertemuan kedua, yaitu High Level Plenary Meeting on the International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. Pertemuan ini adalah pertemuan tahunan yang dimandatkan oleh Majelis Umum PBB. Indonesia adalah koordinator gerakan non-blok, dan sebagai salah satu proponen utama dari adanya peringatan total elimination ini Upaya untuk mendorong isu nuclear disarmament ini bahkan sebenarnya sudah kita lakukan sejak sebelum COVID-19 dan kita berpandangan bahwa COVID-19 ini tidak boleh membiarkan masyarakat internasional kehilangan fokus pada isu yang amat penting ini Nah, di dalam pertemuan saya sampaikan beberapa hal Antara lain, adanya harapan dunia untuk terbebas dari ancaman nuklir masih elusif. Dan hingga saat ini kita lihat, masih terdapat 13.000 senjata nuklir yang menjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Dan dunia tidak akan pernah merasa aman, sampai seluruh senjata tersebut dimusnahkan. Di dalam pertemuan, saya menekankan dua Pesan utama, yaitu pertama, traktat non-proliferasi harus senantiasa digerakkan. Saya ulangi, pertama, traktat non-proliferasi harus senantiasa ditegakkan. Seluruh negara harus menjalankan komitmennya terhadap traktat ini. Dan perlombaan senjata nuklir dan power projection harus dihentikan agar tidak merusak integritas dan kredibilitas dari traktat non-proliferasi. Adanya kemungkinan senjata ini jatuh ke tangan non-state actors harus menjadi landasan atau alasan kuat bagi kita semua untuk mempercepat pelucutan senjata nuklir. Hal kedua yang saya sampaikan adalah mengenai pentingnya memperkuat arsitektur pelucutan senjata nuklir. Pemberlakuan Treaty for Prohibition of Nuclear Weapons Town ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting. Traktat ini memberikan kerangka hukum untuk mendelegitimasi senjata nuklir. Dan saya tegaskan kalau dunia tidak akan mendapatkan manfaat dari keberadaan senjata nuklir. Pemusnahan senjata nuklir adalah satu-satunya cara untuk melindungi penghuni dan masa depan bumi ini. Pertemuan yang ketiga adalah pertemuan non PBB yang saya hadiri secara virtual yaitu pertemuan Gavi Board dengan para Co-Chairs COVAX Advanced Market Commitment atau COVAX AMC Engagement Group, di mana saya adalah salah satu dari co-chairs Covax AMC Engagement Group. Pertemuan yang dilakukan ini sangat baik dan sifatnya adalah interaktif, yaitu antara para co-chairs Covax AMC Engagement dan Dewan Gavi. Guna memberikan masukan bagi Dewan Gavi untuk membangun strategi selanjutnya, agar dapat lebih menjawab tantangan negara anggota Covax Facility. Di dalam pertemuan interaktif tersebut, saya sampaikan dua masukan kepada Dewan Gavi. Yaitu yang pertama, mengenai kendala ketersediaan pasokan vaksin. Dan ini saya sampaikan menjadi perhatian hampir seluruh pemimpin dunia selama berlangsungnya SMU PBB. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, diperlukan 11 miliar dosis vaksin untuk memenuhi target vaksinasi 70% penduduk dunia pada pertengahan 2022. Ini adalah sebenarnya target yang disampaikan oleh Dirjen WHO beberapa kali. Dan untuk memenuhi target itu, sekali lagi diperlukan 11 miliar dosis vaksin. Nah, untuk memenuhi target angka ini ada dua cara yang saya sampaikan pertama adalah meningkatkan produksi atau pasokan vaksin dan dos sharing atau berbagi dosis produksen, produksen vaksin harus mampu meningkatkan kapasitas, kapasitasnya dan ini yang penting saya sampaikan sudah saatnya negara berkembang dimasukkan di dalam rantai pasokan vaksin global. Kalau do sharing mekanisme sudah sering saya sampaikan yaitu negara yang memiliki kelebihan vaksin kita sangat anjurkan atau kita minta untuk berbagi vaksin kepada negara yang membutuhkan. Nah, pada saat kita bicara mengenai rantai pasokan vaksin. Saya sebutkan bahwa pembentukan pusat manufaktur vaksin mRNA yang sudah dilakukan di Afrika Selatan harusnya direplikasi di wilayah lain untuk mempercepat peningkatan produksi vaksin. Dan saya sampaikan, untuk kawasan Asia Pasifik Indonesia siap untuk menjadi hak. Dan untuk dosis sharing, do-sharing, sorry, berbagi dosis, saya sekali lagi menekankan negara-negara dengan kelebihan pasokan dosis harus berbagi dosisnya dengan lebih transparan. Menyampaikan waktu pengiriman dan menghindari berbagi dosis vaksin yang sudah akan habis masa berlakunya. Itu isu pertama yang saya sampaikan. Kemudian isu yang kedua yang saya angkat di dalam pertemuan interaksi antara co-chairs AMC Engagement Group dengan Dewan Gavi adalah mengenai diskriminasi vaksin. Di dalam pertemuan itu saya sampaikan panjang, lebar, dan detail mengenai kekhawatiran Indonesia adanya tren diskriminasi vaksin. Saya sebutkan beberapa negara melarang pelaku perjalanan lintas batas meskipun telah divaksin dengan jenis yang mendapatkan EUL dari WHO tetapi masih tetap dilarang untuk masuk ke negara tersebut. Atau mereka boleh masuk namun harus mendapatkan booster dari vaksin yang diakui oleh otoritas mereka. Dan di dalam pertemuan interaksi itu, saya menyampaikan, saya meminta agar WHO Gavi Covax Facility melakukan joint effort untuk mencegah diskriminasi ini terus terjadi. Dan Gov Gavi Council juga ternyata sangat mengkhawatirkan diskriminasi ini dan akan berupaya untuk menangani bersama dengan WHO rekan-rekan media yang saya hormati pertemuan yang keempat adalah pertemuan saya dengan Assistant Secretary General atau Asisten Sekjen PBB for Humanitarian Affairs utamanya di dalam pertemuan kita membahas situasi dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar secara khusus kita bertukar pandangan mengenai Penyaluran bantuan kemanusiaan dan penanganan pandemi COVID-19, asisten Sekjen PBB memberikan apresiasi yang tinggi atas kepemimpinan Indonesia di dalam membantu rakyat Myanmar. Sebagai catatan, teman-teman saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan bantuan kemanusiaan Indonesia untuk rakyat Myanmar, satu pesawat berisi peralatan kesehatan untuk penanganan Covid-19 telah dikirimkan dari Indonesia dan telah tiba di Yangon pada 26 September. Bantuan ini adalah bagian dari bantuan ASEAN yang dikelola oleh AHA Center. Jadi sekali lagi kita sudah bertindak, kita sudah mengirimkan bantuan ke rakyat Myanmar yang akan disampaikan melalui e, Palang Merah Myanmar dan bantuan Indonesia ini adalah bagian dari bantuan ASEAN yang dikelola oleh AHA Center. Pertemuan kelima adalah pertemuan dengan Menlu Bangladesh. Kita tentunya berdiskusi bertukar pandangan mengenai situasi terakhir pengungsi Rohingya. Secara khusus, kita membahas bagaimana membantu pengungsi Rohingya dalam menghadapi pandemi khususnya mempercepat vaksinasi. Dan di dalam isu dalam pertemuan tersebut saya menekankan bahwa Indonesia akan terus memberikan perhatian kepada isu Rohingya di setiap pertemuan terkait masalah Myanmar. Salah satu contoh adalah bahwa Indonesia bersama dengan Bangladesh merupakan co-sponsors di dalam site event mengenai isu Rohingya di sela-sela smupbb yang dilakukan pada minggu lalu. Dan saya sampaikan kembali komitmen Indonesia di dalam pertemuan dengan Menlu Bangladesh untuk terus berusaha membantu Bangladesh menangani isu rohingya, antara lain dalam mempersiapkan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat yang memang tertunda karena COVID-19 ini teman-teman pertemuan dengan Bangladesh ini merupakan agenda kegiatan saya yang terakhir selama berlangsungnya SMUPBB untuk tahun 2021. Jadi kalau kita hitung secara keseluruhan selama berada di New York saya berpartisipasi di dalam 45 kegiatan, 28 diantaranya adalah pertemuan bilateral. Nah. Selama menjalankan seluruh kegiatan tersebut, teman-teman, ada beberapa hal pokok, substansi pokok atau isu pokok yang secara konsisten terus disuarakan oleh Indonesia. Jadi ini adalah wrap-up saya dari semua pertemuan yang saya lakukan selama berlangsungnya SMU PBB di New York. Pertama, Indonesia selalu menekankan. Pentingnya kerjasama, kolaborasi untuk mempercepat negara dunia keluar dari pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi. Saya terus sampaikan situasi peningkatan, uh, sorry, di dalam pertemuan-pertemuan ter tersebut saya terus menyampaikan situasi penanganan COVID di Indonesia yang terus membaik saat ini. Ini penting saya sampaikan di dalam setiap pertemuan untuk memberikan masukan kepada mereka di dalam mengambil kebijakan terkait Indonesia. Saya juga terus menggalang dukungan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut untuk melawan diskriminasi vaksin yang sangat mengkhawatirkan. Saya terus menyuarakan perlunya kerja keras untuk mempersempit cap vaksin, termasuk melalui do-sharing mechanism. Saya juga terus menyuarakan pentingnya kerjasama dalam pemulihan ekonomi termasuk isu terkait sub chain. Dan saya juga tekankan pentingnya kerjasama membangun tata kelola kesehatan yang lebih kuat guna memastikan kesiapan dunia dalam menghadapi pandemi di masa mendatang. Kemudian, isu lain yang secara konsisten terus kita bahas tentunya terkait dengan masalah Afghanistan. Banyak sekali diskusi mengenai isu Afghanistan, dan fokus utama saat ini adalah bagaimana membantu rakyat Afghanistan menghadapi kondisi kemanusiaan, menghadapi keterbatasan situasi, atau tantangan sosial ekonomi. Diskusi yang juga uh, saya lakukan adalah dengan negara-negara muslim tentunya yaitu membahas bagaimana kolaborasi dapat kita lakukan untuk membantu rakyat Afghanistan. Dan setelah SMUPBB ini kita sudah berjanji untuk melanjutkan komunikasi dengan kolega-kolega saya mengenai masalah ini terutama dari negara-negara muslim Dengan harapan Ada satu langkah maju Ada satu langkah baik Yang dapat kita lakukan bersama Demi membantu rakyat Afghanistan. Jadi sekali lagi Fokus isu Afghanistan Adalah membantu rakyat Afganistan Menangani krisis kemanusiaannya Untuk saat ini Nah, klaster yang ketiga sebagai wrap-up dari semua pertemuan saya tentunya teman-teman tahu, yaitu isu Myanmar. Dan di dalam setiap pertemuan, teman-teman, dunia menghargai kepemimpinan Indonesia di dalam isu ini dan berharap banyak Indonesia akan terus membantu Myanmar dan dunia masih terus mengharapkan kepemimpinan Indonesia dilanjutkan. Dan di dalam setiap pertemuan saya sampaikan komitmen kuat Indonesia untuk terus berkontribusi. Dan sambil terus mendorong akses diberikan kepada utusan khusus ASEAN, kita terus mendorong aspek kemanusiaannya. Dan sebagai catatan teman-teman, sebentar lagi akan diselenggarakan pertemuan para Menlu ASEAN, AM, AMM, dan juga KTT ASEAN serta KTT-KTT lainnya pada bulan Oktober, bulan depan. Dan tentunya tindak lanjut dari five point of consensus. diyakini akan menjadi fokus, baik dalam pertemuan para menlu maupun pertemuan para pemimpin ASEAN. Waktu, time, menjadi sangat penting artinya. Karena sudah hampir 6 bulan pertemuan ALM dilakukan di Jakarta yang menghasilkan five point of consensus dan sampai saat ini perkembangannya belum begitu signifikan. Perkembangan implementasinya belum begitu signifikan. Jadi itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan sebagai wrap up dari semua pertemuan yang saya lakukan, yang saya hadiri selama berlangsungnya sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York. Jaga kesehatan, teman-teman! Sampai bertemu kembali. Terima kasih.